pahalanya dituliskan oleh Allah dah al Jannah kata Nabi masuk surga orang ini Anda bisa bayangkan pernah bunuh orang seratus orang mabuk tak terlukiskan kriminalitas tak perlu dihitung ketika dia mau bertobat datang ke majelis ilmu masya Allah meninggal di tengah jalan kata Nabi dah Al Jannah bertobat diampuni dosanya setiap langkahnya ada pahalanya dah Jannah